Siap guys, balik lagi channel gue di Chris lu kita challenge guys. Sekarang gua akan react lagi balik lagi ke member EXO guys. Ini Leizang. Leizang ya spelling guys. Ini judulnya fail fail ini bar, uh, baru enam hari gue tadi liat di description, gue jadi lumayan telat guys ya biasanya gua, yang berbawa gue yang berbawah gue EXO tuh selalu sigap guys ya tapi ini gue udah liat karena sorry guys ya kebanyakan rekaman guys oke okay guys kita langsung riak aja guys ini Lei ini kalau dari depan gue ngeliat nih situasi ini kayak di apa di Cina guys ya ini video klipnya kayak well production dari coloringnya dari apa sisi-sisi ini ya guys Perspek, perspektifnya juga udah keren jadi kita lihat aja guys let's go Lei Zhang plok, plok. dan dia nasionalis banget sih guys ya pakai alat tradisional settingan jadul guys ya settingan tahun 40an kali di Cina guys mungkin lebih lagi kali wow oke okay. acrit oke okay. oh tebel serius guys, waktu gue denger Lay guys ya, waktu-waktu dia surprisingly dia keluar di video klipnya apa, don't fade the feeling tuh guys gue suka banget, itu bener, -bener tuh keren banget apalagi pas dia dance studio dia di tengah-tengah ta-da-ta-ta-ta -tengah. itu keren banget dan dan dance tuh keren guys dan kalau le, guys ya untuk bicara apapun segi aspek apapun guys itu benar-benar detailnya gila guys. Video klip ini guys. Lihat guys. Oke, okay, harmoni bagus. Oke, okay, musiknya juga sabis sih ya guys. Aduh. Dan lah itu terkenal raja gimmick guys ya tema-tema tema-tema lagu dia itu menurut gua sangat identi identitasnya itu kuat banget guys ini kayak ini nih cop. gak tau nih apa nih sen apa chop nah, tuh guys, ada yang rpg bukan rpg usia kayak ada yang plaksin tuk tuk tuk tuk gitu gitu guys ya sama yang notasi berjalan itu menurut gua jenius aja guys enggak soalnya basically dia emang sih guys ya maksudnya waktu itu sempat ada ngirin dari XOL juga guys dia lagi produce musik musiknya dia guys ya jadi baru mungkin di finishing dengan operator atau enggak soal engineernya guys ya gue tau juga Ah dan gila aduh harmoni manis banget oke okay, nice Itu sengaja ya, clap-nya guys. Kalian pelan-pelan-pelan di sini, guys. Sorry guys, saya golong ulang nih guys. Nggak soalnya dia producer, jadi kita harus react, uh, cara dia produksi juga ya guys. Oh nice. Uh, clap di kiri, buang jauh hard left. Di kanannya itu ada cuman bar keberapa guys, dimasukin snare guys. Di sebelah kanan jauh. Keren. Oh iya, yeah, iya yeah, itu dia. Ah, jadi keren, producenya keren aduh alat musiknya apa gue lupa tuh guys yang kayak gamelan itu untung itu kayak gitu gue lupa, namanya. apa? pipes lah ya hand hard compress di side chain juga ke kick, nice Oh, woo, hot hot hot Subbase nya sih guys gila secara tonal balance nya itu sedap banget dynamic frekuensi juga bagus banget guys setiap menit menit detik detiknya guys gila gokil, ay galak pale, nah itu lagi tuh, gua nggak tahu stacking stacking layer untuk uh, temanya itu berapa ini stacking guys ya. Sedap sih, gokil! Video kan juga pecah, guys. Keren, guys! dan ini bener-bener gak di auto tune sama sekali guys ya uh, untuk harmoni di belakangnya guys ya kirim makanan rada dp ke belakang begitu guys itu bener-bener natural, raw banget tapi bener-bener tuh dia nge-blend-innya bagus banget ke vokal utama untuk supportnya itu keren banget sih guys ini bagian sini guys nah itu dia, ini dia. manis, manis manis lah ini gabungan Cina India kayaknya ya Gue enggak tau juga guys notasi itu tuh. Uh, dia pakai padding tebel. Gemuk guys. aja baru sekali nih gue dengar ambience guys. Ini kayak, kayak lagu pijat guys. <laughs> Ini vokalnya biasanya kan di full river, guys. Ini benar-benar direct ke depan, guys. Coba nama delay. Delay juga saturate guys ya. Belakang low cut high cut. Waduh. Oh, nice. Ampun produser. Cakep, play cakep. Oh, snare kasih river basah, plate. Oh, nice, keren, keren. Gue expect kayak gini sih, keren. Gila, DP ya, guys, pecah gak sih? Gak maksudnya dikasih harmoni di tempat-tempat tuh yang nebelin guys, bukan jadi kayak nebelin backing vokal gitu guys ya. Yang denger red clear banget tapi nge-backup secara frekuensi juga guys. Itu menurut gua keren banget. Mass off gila lele kalau produksi itu pecah guys, maksud gua keren sih guys dia itu dari segi produksi, detailing, per menitnya, kayaknya per detiknya diperhatikan banget sama dia guys ya gua gak tahu nih guys, si, si Lay ini ikut uh, turut andil sebagai ranger producer bagaimana? gimana mungkin dari teman-teman XWL bisa ngasih informasi di bawah guys ya, mengenai dia tapi kalau misalkan dia sampai ikut terlibat, ini menurut gue gila sih guys maksudnya spek dewa nih guys, kalau kalian beli laptop <laughs> spek dewa ini maksud gua tuh sekarang detailing dari depan itu gak ada yang murahan, guys. Menurut gua, terus dari cara sound design, penempatan, penempatannya transisi yang menurut gua gak katro, guys. Ini keren banget menurut gua, guys. Dari zaman gua nge-rex, solonya nge ini yang pecah, guys. Oke, okay, sekian dulu dari gua. thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di videonya. Lebih tau lebih like. tau, gua suka deh. Krisan, guys. Plop.